nanti ini, Mas. Kalau kurang padat ya? Ini kan nggak ini jubel ya apa? Itu kalau genteng yang lupas-lupas ya apa -lupas itu? Pak, kipas! Jangan! Uh. Ini siapa? Orang-orang. Mas yang negerikan. -orang, orang yang lewat Orang yang lewat di jalan, oh, jalan, jalan itu. Nanti. Oh gitu... Oh. Yeah. Terus? Makanannya belinya mana? Di pasar! itu benar diterima dari ah jadi tadi Pak foto tadi terus <laughs> oh dari kan ya kayaknya kok video ya saya kok Oh ya, ganti sih mas. Pekerjaan sudah sampai mana? Yang ini ya. Kan ini sama ini ya. Ini. Sama yang di saya ini, ini sudah dibuat, ini sudah dibuat, ini sudah, ini yang belum, ya, yang oke, sampai disimul. iya. ada ini, ya. mau. Oh. Ya. mau belajar apa? Oh, yeah. <laughs> mau acara okay. yeah. ya. acara anak pada anunggal, gotong royong nggak? Iya, Dari pak, dan Ini yang mampu jangan dipaksa ya. Iya pak, mampu sama Oke, ya kasih ya. Ini bisa lewasan? Bisa itu sini sudah udah ya pak udah. udah soalnya kan sini sama saya tuh tanah <tuk> Wah, oh. itu? Kalau ini, apa? Lupas apa itu? kalau yang lupas, Itu? Kena angin. Kena, angin. kena angin, sama kebelatan air itu pak oh kakirnya miring banget tuh ya terus sampai merupas-merupas kakir itu bahaya pak, tripleknya tripleknya yang kita hapsapin sama tahap gua kan itu tidak ya. ada hampi gua jadi so, tahap gua itu oke oke masih sehat ya ini kak ya, langgar-langgar ada kunci. kuncinya. Bekasan, bekas ini, bekasan ini Pindah. dipindah, dipindah. pindahan dari tapi oh. dilaporkan ini. Oh. Ton dan dani. Oh. ini ada ah, ini, kan? ya. Sana. Nah, ini benar, -benar. untuk ini saja, dan kita sebenarnya kalau masuk. Oke, ya, Tahap satu sudah selesai, tapi saya minta agar uh, ujian ya. Ini sekarang lagi diuji uh, kondisinya setelah berjalan. Kita dua tahunan ini ya, maka ternyata banyak yang bocor-bocor, maka saya minta nanti untuk segera diperbaiki. Sudah dilaporkan sih ya? bisanya bagus, sebenarnya bagus, tinggal terus pekerjaannya sih. Memang kerjaan kita harus ditungguin detail. Kalau enggak ya konsekuensinya seperti ini, ya, ya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ya, mudah-mudahan nanti kontraktornya masih bisa dikejar untuk menyelesaikan soal ini. Untungnya juga bagus, misalnya bagus, anak-anak juga menikmati sekolah yang apa, indah, Desain, kualitasnya bagus itu Cuma ya tinggal pekerjaan-pekerjaan detailnya perlu dikoreksi. Kalau semua belum, kalau semua belum. Tapi ya secara bertahap nanti pada tahap tiga terakhir waktu bisa full speed nanti tapi kalau nanti tahap tiga terakhir ya lebih kencang lagi mesti nyunggui jadi ya. untuk fasilitas penyandang disabilitas ya, kalau saya lihat dari galerinya ini sudah bagus karena orang bisa masuk dengan uh, cara yang enak kalau punya disabilitas perlu roda dan sebagainya tidak perlu tajam dia bisa melingkar begitu sampai atas menurut saya sudah ya oke okay lah ya. Ya.